Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kebun Tani. Kebun Tani di sini akan menjelaskan yaitu apa obat rumput yaitu racun rumput kontak. Nah, Kebun Tani Lalu membuat video yang bermanfaat yang berguna bagi para petani. Semangat untuk para petani! Jangan takut kotor, karena dengan petani semua bisa makmur. Jangan lupa like, subscribe channel kebun. Tani, karena subscribe dan tonton video kebun tani, kebun tani akan semangat dalam membuat konten-konten video-video yang bermanfaat. Di sini, kebun tani akan menjelaskan yaitu obat kontak yang bermerek, paratop. Untuk para top atau obat kontak, obat racun kontak ini sistemnya cepat mati dengan sistem cepat kita menyemprot pagi atau sore hari. Nah, itu nanti akan cepat akan cepat tahu hasilnya dengan para top ini atau obat racun kontak ini setengah jam atau satu jam nah rumput udah akan layu dan besoknya bisa kelihatan hasilnya. 2 hari tiga hari akan kelihatan hasilnya dengan obat rumput kontak, yaitu yang bermerek Paratop. Nah, ini excel nya XL-nya dua ratus nya 276 Nah, ini serbisida purna tumbuh yang bersifat kontak dengan gulma, bisa gulma berdaun lebar, berdaun sempit, ini juga bisa bisa jengah ada rumput teki. Nah, ini bisa mati pada rumput ini. Nah, untuk biasanya kalau habis panen. Nah, habis panen, ditlaser atau gombe Nah, dengan racun kontak, itu akan cepat mati. Yaitu, damennya atau padinya akan cepat mati dengan obat ini. Dengan obat paratop, 276SL, nah ini isinya 1 liter. 1 liter ini bisa digunakan. Sampai tujuh tanki atau 8 tanki ini bisa. Untuk satu tanki, biasanya 16 liter. Nah, kita gunakan satu lutut penuh untuk lahan yang tidak terlalu rimbun. Lahan tidak terlalu rimbun. Atau tidak, rumputnya itu tidak ketel. Nah, ini udah bisa, udah mati. Untuk satu tutup, udah bagus kali ini. Tapi kalau rumputnya udah terlalu lebat, nah, ini memakainya ya, dilebihin, dilebihin saja. Ini udah bisa, ini bisa satu liter satu liter bisa untuk lahan setengah hektar setengah hektar udah bisa nah, satu tangki dikasih satu selepor atau satu tutup ini ini udah sangat bagus nah racun kontak ini tidak sama dengan sistemik kalau sistemik itu matinya lahan sampai akar, artinya sampai akar. Tapi kalau kontak itu hanya mati daunnya saja, atasnya saja, tidak sampai ke akarnya. Kalau untuk mau dibajak atau mau cepat dibajak ya cocok dengan racun kontak. Dia ya, sistemnya cepat dan jangka waktunya jangka waktu hidup itu kalau musim hujan ya sangat cepat cepat hidup cepat mati ya cepat hidup ini dengan obat racun kontak kalau ingin mati rumputnya lama ya dengan memakai racun kontak sistemik tapi kalau untuk matinya cepat pakai yang kontak yaitu Herbisida Paratop Paratop ini bisa digunakan di tanaman jagung kedelai karet, kopi, kelapa sawit kakao, lada, tebu, teh, hutan, tanaman industri, dan sebagainya. Bisa digunakan di segala macam jenis-jenis di kebun. Nah ini tadi pemakaian satu celepor atau satu celepor setengah atau ini Biasanya 1 cekor ini sekitar 120 cc Kalau penuh, ini bisa sampai 130 ini Sudah bagus, sudah bisa mematikan rumput Yaitu rumput berdaun lebar, berdaun sempit Rumput teki, ini bisa mati Yaitu untuk persiapan Penggarapan Atau untuk dangir Begitu Nah, jangan lupa Like, subscribe Channel Buntani Apabila kurang jelas Silahkan komen Di channel Buntani Di komentar di bawah Nanti Dijelaskan Lebih detailnya Demikian, tuntani sampai di sini dulu. Kita sambung lain waktu dengan video-video yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam petani.